Suaminya datang. Hai, baby! Hai, tuh, selingkuhnya masih nyelam. Ya, nggak kasihan sih saya. Orang namanya juga selingkuh. Dia mau nyelam, mama habis situ gak apa-apa. Itu dia, udah satu menit 59 detik masih di situ. Ho. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang masih setia mereaksi berbagai macam konten Nah itu konten lucu, konten serem, dan lain sebagainya Dalam ulasan video kali ini, admin memereaksen tentang perselingkuhan ya teman-teman Selingkuh itu apa sih? Selingkuh itu terjadi karena adanya operolah yang singkat dan situasi yang memungkinkan Jadi ketika operolahnya oke, okay, situasinya mendukung, ya kenapa enggak? Selingkuh itu apa sih? Selingkuh itu gak ada otak Orang ketiga itu apa sih? Orang ketiga itu setelah orang pertama dan kedua, dia hanya orang tinggi menaruh dirinya sendiri. Jadi sebebas apapun jika niatnya setia, maka akan setia. Dan sekuat apapun dikat jika niatnya selingkuh, maka akan selingkuh. Terima kasih 10 bulan sudah berbaris saya. Jangan lupa subscribe channel tonton aja Jangan sampai ketinggalan Oke langsung aja dalam cuplikan video kali ini Ada sepasang kekasih Sedang aduh Sedang pacaran Sedang berpelukan Di sebuah kolam renang Di sebuah kolam renang Jadi si perempuannya ini Kayaknya, bukan kayaknya sih admin udah nonton sebelumnya Si perempuan ini Membawa selingkuhannya Ke kediamannya Disitu mereka berdua Sedang berada di kolam renang Sedang berada di kolam renang Coba kita play seperti apa videonya Hmm, dipelay Dia pacaran di kolam Suaminya datang Suaminya datang teman-teman pakai mobil putih itu mobil apa itu mobil putih bukan mobil ya <gak> Oke coba kita play lagi takut dia si selingkuhannya itu langsung nyelam ceweknya langsung pakai PH lagi itu kalau nggak salah oh bukan salah sendalnya kalau nggak salah itu sendalnya diambil sendalnya atau pakaiannya itu diambil diambil sama si cewek itu tadi coba kita play nah itu datang si lakinya ini langsung nyelam jadi si lakinya ini langsung nyelam ya teman-teman uh, padahal ini dia nyelam di menit beberapa ini dia nyelamnya -nyelam apa dia nyelamnya si laki-laki ini selingkuhannya ini cukup lama padahal Uh, penyelam terlama pemecah likot itu diraih oleh pria berusia 54 tahun Kalau nggak salah, itu dia nyelam selama sekitar 24 menit Itu oleh Budimir, Budimir siapa gitu Tapi kalau ini, yang namanya kekuatan ada itu di saat sedang mendesak ya teman-teman Jadi si laki-laki ini, si selingkuhannya ini, nyelam lama banget dia sampai nahan nafasnya itu lama. Oke, coba kita play videonya. Suaminya datang, "Hai baby, hai, tuh selingkuhnya masih hai, jadi dia nahan nahan apa namanya pembatas pembatas kolam badannya agak ditekan ke bawah dia sambil hai, di bawah air sambil menutup hidung si lakinya wah lepasin satu persatu pakaiannya, bajunya dilepas, udah di tiga puluh detik, 36 detik, si pria selingkuhannya itu masih kuat nyelam. Si ceweknya ini kurang ajar juga ya teman-teman, dia nggak nggak langsung apa namanya ngelabui si suaminya, ayo kita ke rumah gitu. Kurang ajar juga ini si ceweknya. Oh ternyata dia melempar pakaian benda miliki selingkuhnya dulu oke okay. dia ngobrol di situ sambil minum mainan air dia Aduh ini adegan dewasa udah satu menit 15 detik si pria itu masih nyelam juga kuat loh saya aja 30 detik itu udah Waduh itu dada panas pas kretek sih di alihin lagi hmm. si ceweknya emang Peter. dapet apa? satu waduh ya Allah <laughs> ya gak kasihan sih saya orang namanya suka selingkuh dia mau nyelam mau mati di situ nggak apa-apa. Itu dia udah satu menit 59 detik masih di situ. Aduh, kita coba puter mundurin dikit tuh Ini di satu menit 52. Puter lagi. Tuh, ceweknya ikut naik. Uh, langsung dia ke rumah. Huh bener-bener, lakinya mati nggak ini? 2 menit 5 detik 2 menit 5 detik gak nyelam lama loh, 2 menit 5 detik itu nyelama loh, dada panas tapi kekuatan itu datang di saat keadaan sedang mendesak ya teman-teman jadi jangan pernah selingkuh ya teman-teman selingkuh itu petaka sih selingkuh itu gak ada otak oke, cukup sekian dari saya reaction yang gak ada manfaat ya tapi yang nama yang selingkuh itu Admin juga nggak mentolerir yang namanya selingkuh sih. Kejem kalau selingkuh itu, kasihan. Daripada diselingkuhin, mendingin dikak dulu, diputus dulu hubungannya ya. Jangan sampai selingkuh. Kan kasihan ya orang yang satunya, yang udah bener-bener nemenin dari nol. Oke, cukup sekian dari Admin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten berikutnya.